Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi. Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Dejayeng Pangudar Nalar Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang ajaran Aksoro Jowo 20 sebagai kawroh untuk Pangudar Nalar atau membuka pola pikir Aksoro Jowo 20 itu Terbagi dalam tiga zaman: satu zaman Jawa kuno, dua zaman Jawa Tengah, yang ketiga zaman Jawa Baru. Zaman Jawa kuno, aksara Jawa Ngelgeno diajarkan oleh seorang empu, yaitu empu Ubayun. Pada zaman itu, aksoro Jawa Ngelgeno tanpa sandangan.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 dan bahasanya sendiri-sendiri Seperti masyarakat Jawa pada umumnya Yang mempunyai bahasa dan aksoro tersendiri Yaitu bahasa Jawa dan sastra Jowo Aksoro Jowo 20 yang legeno, Yang terdiri dari empat baris ke kanan Dan 5 larik ke bawah Yang saya namakan aksoro Jowo papat Jejer papat limo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 Doto sowolo. pembantunya tidak dapat melolak perintahnya sang majikan lalu podojo artinya sama-sama kuat mereka saling mempertahankan kebenarannya masing-masing sampai terjadi perang tanding dan mogobodongo monggo badangi atau ini jasadnya dua-duanya mati sampyuk karena mempertahankan antara benar dan salah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 Nanti akan saya sampaikan melalui ajaran Nelmu Sangkan Dumadi. Kita lanjutkan. Kita sebagai manusia hidup mempunyai yang tiga itu, yaitu Cipta, Roso, dan Karso. Ini pemberian dari Sang Maha Hidup yang permulaan. Manusia mempunyai daya cipta sehingga bisa menciptakan sesuatu karena adanya si daya hidup.